Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler. berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri Jawa Timur oke sahabat berjumpa dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya sahabat bediler dan kali ini saya akan mengulas varian popor beserta harga dari ketiga jenis senapan angin gejlup yang lagi ready stock di Jaya Rifle nah jadi di depan saya ini sudah ada tiga jenis senapan angin yaitu ada senapan angin Geijrup DWP Fusion 1960 dengan varian popor Gamo Kamu Fasel. kemudian yang kedua yaitu ada senapan angin Geijrup DWP Fusion 1960 dengan varian popor Magnum Hitam dan yang terakhir yaitu ada senapan angin gajuruk DWP Fusion dengan Popor Dragon of Krem 1960 ya sahabat dealer. Nah kali ini saya akan mengulas secara satu persatu mulai dari varian Popor dan juga harga dari masing-masingnya ya sahabat dealer. Nah daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke yuk langsung saja yang pertama saya akan mengulas dari senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan varian popor gamo kamuflase ya sahabat pediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah kali ini saya akan mengulas spesifikasi singkat ataupun spesifikasi dari inti-intinya aja ya sahabat pediler. Nah jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan akan untuk berburu di Medan Outdoor karena memiliki varian popor gamo-kamuflase ya sahabat bediler, nah ini untuk coraknya ada berbagai macam perpaduan warna yaitu ada warna orange, hijau, putih dan juga abu-abu ya sahabat bediler nah jadi ketika kita lagi berburu di Medan Outdoor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya karena memiliki varian popor Gamo kamu fase ya sahabat bediler sehingga untuk buruan hewan yang akan kita bidik tidak kaget ataupun tidak lari ketika tahu kita akan membidiknya ya sahabat dealer nah kemudian untuk e, pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa menggunakan dengan pompa gejluk manual yang digajurkan di tanah dan untuk cara yang kedua ini bisa menggunakan pompa khusus PCP ya sahabat dealer dan pastinya untuk tabung dari Senapan Angin ini juga mampu menampung tekanan angin hingga 2000 sampai dengan 2500 PSI dan uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS nah oke langsung saja kita lanjut ke bagian harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.765.000 sahabat berjelas sudah mendapatkan senapan angin gejlub di game terbaik dengan kualitas yang super premium dan pastinya untuk uji power dan akurasinya juga luar biasa mantap dan akurat ya sahabat dealer nah oke okay, kita lanjut ke senapan yang kedua nah untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin gejduk DPP Fusion 1960 dengan varian popper magnum hitam plus manometer ya sahabat pediler. nah jadi untuk spesifikasinya ini juga sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi jadi kali ini saya hanya mengulas untuk harganya aja ya sahabat pediler. nah ini untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.965.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk terbaik ya. jadi untuk harganya ini hanya selisih 100.000 dari yang sebelumnya karena untuk varian popor dari senapan angin ini lebih simple dan lebih terlihat elegan ya sahabat bediler jadi dengan e, warna polosan berwarna hitam seperti ini nah oke jadi untuk harganya ini hanya selisih 100 aja nah oke kita lanjut ke senapan yang terakhir Oke kita lanjut ke senapan angin yang terakhir yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan varian popor Dragon of Cream ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya Nah kali ini saya akan mengulas bagian varian popornya aja sama untuk harganya Nah ini untuk varian popornya yaitu bervarian Dragon of Cream Dengan perpaduan garis-garis dengan warna coklat sedikit putih ya sahabat bediler Nah jadi untuk tampilannya pastinya juga sangat elegan sekali untuk Uh, dari segi-segi coraknya ya nah kemudian untuk harganya pun juga ini sama seperti senapan angin yang pertama yaitu dibanderol dengan harga Rp1.765.000 sahabat dealer sudah mendapatkan senapan angin gejluk dengan varian popor yang super super cakep banget ya sahabat dealer nah oke okay, langsung saja kita ke penutup Nah jadi untuk ketiga dari senapan angin ini juga sangat direkomendasikan sekali untuk berburu di hewan big game maupun hewan kecil dan juga sedang ya sahabat beda jadi sangat cocok digunakan untuk berburu di hewan babi, biawak, tikus maupun tupai dan juga hama-hama yang lainnya ya. Nah ini untuk uh, spesifikasinya juga sama semua jadi yang menjadi pembeda hanya terletak pada bagian varian popor dan juga harganya aja ya sahabat dealer Nah mungkin dari ketiga jenis senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan super premium. Nah jadi eh, bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full fullsetnya bisa langsung order sekarang juga di admin ID Nah untuk informasi lebih detailnya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler.